Semuanya, saya mintanya seolah-olah anu tokoh yang berpengaruh. Saya diambil gua besar. Apa yang terlihat salah, apa yang dan Karena <tuk> mereka tidak mau, pasangan, hiji, sari, Sarogena ajirman, itu hiji, supi. Ini joshing kuning, joshing kuning. Lalu tarik ke lantai Ini kuning Dua cari nol, dua puluh nol, dua puluh nol, dua puluh nol, dua puluh nol, anu puluh nol, dua puluh nol, dua puluh nol, All right.